sekarang udah pukul Biasanya Atau membauti biasanya Akan ada berkah atau rezeki Kira-kira apa ya Riziki yang akan nanti terima Apa kira-kira Bukan -kira? Bukan Bukan <tuk> <tuk> apa sih namanya bunga apa? apa, apa? ini ini, ini sekali Kenapa ini dikasih? Ah, dikasih. Wijaya apa? Wijaya Kusuma. Kenapa dikasih nama ini? Putri okay, oleh Putri Wijaya. Eh, Usang Kusuma Wijaya Usu. Usu, ya. Kusuma. Kuso Kusuma. semuanya juga mau tidur besok ketemu lagi sudah dalam keadaan ya jadi sekali lagi nama bunga ini adalah bunga kusuma wijaya coba kamu yang di sana itu di sana itu yang sana kamu jelaskan itu namanya bunga apa ya Sekali lagi katanya kusuma wijaya oh yang mana sih yang benar Bunga kusuma wijaya apa wijaya kusuma? Kalau kata orang, madura sih kusuma wijaya. Kalau kata orang Jawa, wijaya, wijaya kusuma. kusuma. Oh, terus bunga itu mekarnya jam antara jam delapan sampai sembilan malam. malam. Ya, sudah terus itu. Apa katanya kalau banyak yang mekar dipercaya, beri beri yang menjadi penghuni rumah dipercaya akan mendapat keberuntungan, keberuntungan atau berkah atau tambahan rizki? Katanya begitu, ya iya. amin. Ini nih, uh, ini yang gandeng dua nih. Harum, uh, harum, harum, ya nak, ya coba kayak bunga melati tapi ukurannya besar tapi jarang loh ya ada ada orang yang punya bunga ini ya jarang ini pohonnya kayak gini nih mirip seperti apa? orang nunduk bukan ndak nih maksudnya daunnya daunnya nih kayak daunnya apa gitu bunda kayak cuma bunda cuma lihat di sini udah pernah udah pernah lihat sebelumnya cuma ada di sini bunda lihatnya Cuma Oke, pas teman -teman. ikut ayah kesini. Bunda lihat bunga ini. Sebelumnya tidak pernah ketemu. Di rumahnya rumah gak ada. Gak ada. Ini, ini kan. Ayo, pamitan tidak ada. dulu kamu waktunya tidur. Sudah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Good night. Good night. Have a nice dream.